Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini. Rangga akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar olah kita. Kekabar pertama ada sebuah unggahan spesial para sahabat ya, dari Teuku Wisnu. Sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto dan tentu dalam foto tersebut ada sebuah kalimat. Kamu tuh udah capek-capek dimasakin malah makan di luar. TW Teuku Wisnu persahabatia dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Hmm kalau istri nanya gini kalian jawab apa kata Teuku Wisnu dan kita lihat ada komentar dari seorang Rizky Bilar. Aku mah hemat beras untuk rumah kita sayang kata Kak Bilar ya aduh cute banget. Lagi-lagi kekocakan kekiutan. Disuguhkan oleh Rizky Bilar dan Teo Wisnu Hingga Teo Wisnu mengunggah kembali di unggahan Igas pribadi miliknya Kita lihat Teo Wisnu ini mengunggah sebuah postingan komentar Rizky Bilar Yang mengatakan aku mah mau hemat beras untuk rumah kita sayang dan kita lihat kalimat caption yang dituliskan oleh Tioko Wisnu dengan judul headline berita, mulai sekali hati, Rizvi bilar suami dari lesti kejora rela tak makan masakan istri demi menghemat beras, <laughs> lagi-lagi kekiutan. Kekocakan yang dilakukan oleh keduanya membuat kita ketawa bahagia banget persahabatnya ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu terjalin silaturahmi keduanya Dan tetap optimis dengan satu tujuan mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Momen tersebut pun diunggah kembali oleh akun HP kentang kota Sultan Banyak sekali dibanjiri komentar Banyak respon yang diberikan dari fans sejati Leslar Ya, ini dari akun inak underscorelin mengatakan bakalan jadi berita tersosmed WKWK, masya Allah banget ya. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun tuti underscore sidik mengatakan dalam kolom komentar ketika. Muhammad Rizky, bilar papasan dengan teoku Wisnu di pertigaan, jiwa julitnya pun tersalurkan. Ini emang kocak banget ya, keduanya sama-sama bengeng sama-sama gesrek, dan sefrekuensi. Masya Allah, kita selalu bangga bahagia. Mudah-mudahan saja diberikan kesehatan untuk kedaulatan kesayangan kita dan kebahagiaan. Amin, ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ada kabar spesial bahagia membanggakan juga Lasti dan Rizky Bilar ini sama-sama masuk dalam kategori sosial media Darling Indonesian Dangdut World 2021 Wah, wow, Masya Allah banget persahabat ya keduanya Ini masuk nominasi kategori sosial media Darling Indonesian Dangdut World 2021 Masya Allah kita wajib dukung persahabat ya, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak mendukung idola kita, karena dukungan kita sangat berarti. Yuk kompak terus selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Dan ke kabar selanjutnya, persahabat ada kabar spesial yang membanggakan juga untuk kita semua, Lesti dan Rizky Bilar. Ini masuk nominasi dalam kategori sosial media Darling Indonesian Dangdut. Ward 2021 di Indosiar, keduanya sama-sama masuk nominasi tersebut. Masya Allah, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, mudah-mudahan fans sejati tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik Lesti dan Rizky Pilar. Hubungan tersebut direpost oleh akun Lesti Pilar Gallery Underscore, mengatakan dalam sebuah kalimat kelsen juga. Untung Nimin punya 2 akun yang ini like Bunda El dan akun Lesti Bilar Galeri kosong 02 like Papa Bilar biar adil kang. <gifat> Memang luar biasa dukungan dari fans sejati, mudah-mudahan tetap selalu solid Mendukung yang terbaik karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan yang mana untuk tagar Lesti dalam ajang IDA 2021 Ini masuk trending di Twitter Kita lihat persahabat yang sedang trending saat ini Hashtag Lesti IDA 2021 dan Hashtag Lestlar IDA 2021 Ini fantastis banget persahabat ya Keren banget dua-duanya trending Tanpa diperintah sama idola Ini inisiatif sendiri Masya Allah Suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan bisa menjadi bagian dari Leslar Lover seluruh dunia Wow, Masya Allah bagaimana persahabat ya Mudah-mudahan tetap selalu kompak dan tetap selalu solid Dan selanjutnya juga perhatikan di postingan ini persahabat ya Kita mendapatkan kabar bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ini bersama pengacara dan sudah hadir di Polda Metro Jaya untuk Menindaklanjuti laporan yang tentu dibuat oleh seorang Rizky Bilar, sahabat, yang Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan semuanya dipermudah Kita lihat di akun cuap-cuap juga, bersahabatnya, perhatikan Lesi Kejora, teman Rizky Bilar, ya untuk menjadi saksi di Polda Metro Jaya Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, ini info untuk kita semua Rizky Bilar dan list Gejora tiba di Polda Metro Jaya guna jalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor. Tunggu tayangnya selengkapnya hanya di MOP Channel. Tuh bersahabat ya, gak sabar lihat wajah-wajah Markona Markunyuk yang sudah menyudutkan yang sudah memfitnah dan tentu selalu menggunjing idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan juga mereka berdua Lesti Bilar ini dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya Rabbal Alamin Kita doakan persahabatnya Bismillah Semoga segera selesai masalahnya Dan mereka selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya juga bersahabat ya Ini lagi-lagi ada tingkah laku Yang dilakukan oleh seorang Rizky Bilar Yang membuat kita semakin ketawa bahagia Di akun Instagram pribadi Rizky Bilar Mengunggah sebuah postingan video cute dan sangat mempengingkan banget persahabat sahabat ya Kata kakak Bilar sih ikutan ah biar kayak orang tuh <laughs> Kakak Bilar sampai memakai baju milik Lesti Gejora Sampai dimarahin oleh dedek Lesti haduh, ya, ada-ada aja kelakuan dari seorang Rizky Bilar ini Hingga bayang sekali dibanjiri di komentar di postingan tersebut Yakni dari akun Bang Adi Sky ikut berkomentar, dibilang pakai yang merah, jangan pakai yang hitam, marah kan Lesti katanya tuh, aduh, <laughs> cute banget. Berikutnya juga, komentar lain diberikan dari akun Instagram, Adin Askorehi mengatakan, jiwa bergelorannya balik lagi kan, wkwk -wk ngakak bersabat ya. <laughs> Kalau kata Bang Abdul sih, bangke banget nih. Kakak Bilar, ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Masya Allah, hingga postingan ini pun ramai dan viral di aplikasi TikTok nih. Persahabat ya, kita perhatikan yang diunggah oleh akun Bilar ngintipnya Dede di sini sebuah video. Yang diunggah oleh Rizky Bilar di akun TikTok-nya pun persahabat ya Ini menuai banyak sekali komentar yang meng mengekan Masya Allah ada-ada saja kelakuan dari kakak Rizky Bilar Yang selalu membuat kita Ketawa bahagia persahabat ya, kita lihat juga. Selain Kakak Bilar ini ada sebuah unggahan spesial juga dari Pub Dance yang mengunggah sebuah postingan foto zaman dahulu nih. Wow, <laughs> pada zamannya pop Dance mengunggah sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Apa ya captionnya yang bagus? Foto zaman dulu ya udah terserah kamu, katanya tuh. Wow, ini sih keren banget nih persahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan saja keluarga besar Leslar pun diberikan kesehatan, dan kebahagiaan. Amin, ya Rabbul Alamin. Dan kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terakhir selanjutnya. Ini tuh informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.